tapi air tonya itu unik sekali guys. Ini menyerupai jalan tol yang baru dibangun itu di yang <laughs> unik sekali guys. Mungkin <laughs> eh kayak ada aku permintaan uh, air tattoo yang paling unik, antik, paling gemesin sejagat -se raya, seantero Nusa, <lantik> langsung aja guys udah, itu aja, Dah, sampai jumpa dengan Loren Dinar Barber yang lagi pingin toh, cah. Leleh, langsung aja. Ke, kita lihat langsung ya. Ini dia guys, hair tatonya. <laughs> Kayak jalan tol yang baru selesai dibangun guys. Agak kasar-kasar dikit gitu, agak licin-licin dikit gitu. <laughs> Pas berada di tengah, rawa-rawa. <laughs> What